oke ketemu lagi bersama channel youtube lain project channel youtube paling blind sa indonesia raya di kesempatan video kali ini mau konten tentang permainan jadul sebelum ada smartphone ini namanya Seven cop bagaimana cara mainnya dibuka dari angka 7 dulu eh, eh, dari 7 pokoknya hati hitam, hati hitam istilah itu 7. juarui rengsek lah hmm. Yang lain itu terserah mau mengeluarkan apa tidak. Punya, berarti kalau nggak punya harus mengeluarkan tujuh yang lain. Atau, nah, kalau nggak ada tujuh yang lain silahkan. Nah, katanya tutup. berarti itu itu guys ya. Jadi untuk 8-6 nggak boleh mati dulu guys. kena denda nanti oleh pemerintah. Coba. Gini aja tinggal ngurutkan ya. <tuh> Kalau AS nutup di atas berarti totalannya nanti 15 Kalau nutup di bawah satu. Kalau AS ini ini kan Satu tergantung yang pertama kali nutup Pak. Mau tidak mau memang begini. Oke ternyata ada yang beruntung lagi. Positif maka ganjane Positif. nanti situlah ini kalau nanti situlah ini ditahan berarti, karena punya masih punya oh. ini hmm. lebih bahan lah istilahnya berarti gaya sih ya ini ya, taruh, masalah ini kok pokok meninggalnya jangan sampai memenggal diri sendiri pak hmm. misalkan Entet. punya jihika sembilannya hmm. sama empatennya misalnya? ya sama dengan almarhum nanti jihikanya gitu ini yes gimana katanya nginting ising main jangan-jangan yang jangan main ini ke permainan aja soalnya ini dari lima ini iya akhirnya keluar juga untuk tujuh hatinya tinggal tujuh 7... kelaper istilahnya kelaper ya Apa dia kan zaman dulu pak, ini kita oh orang jadul, ya, ya kelaper, oh orang yang mau wah, Mas Ari sih ngerti kelaper ya? Laper. termasuk orang kuno orang <laughs> lawan sih orang penting, nggak penting, nggak penting ya, dua, yang punya as hitam ini bisa nutup teman-teman jadi, kalau ditutup bawah otomatis <tufels> nah, uh, hati hitamnya ini nggak jalan, waru-waru ya, berdua mati kenapa dia? ini ada jumlah nomor 10-2 oh, asya, sebetulnya nggak iro mati dengan tuh, nggak tuh, ya nggak iro, ya, ya, ya ya, kadung berapa? buku Elie salah, Elie, walaupun 2 ya 2, kok mati balik salah itu, nggak kamu Nah, liren aku nang iku. Direk wae nang. Direk. keluar juga. Oh, sebenarnya. Ya, as as as as. as. iki ndak iso as ning sor kok. Berjuma ya. Idak ada nek engko suwen kan dikep geboning sor kan mati lha dari kok. Hmm. ini Iki ne banter-banteran ngene Guys. Jangan Ya kaitan Pak. Mati anu,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 hitung lek, k disek, k disek, usah w kali nah, oh, kasih mas, oh, kan? eh, mas Haris Mas Haris Mas Haris Tongo. oh, Haris. jarang hitung, ya? sudah ya? iya, ya. ya. ya. oh sudah selesai ya tutorialnya ya. kali ini teman-teman ya jadi, pokoknya dimulai dari 7 hitam kalau nggak punya 8 atau 6 hitam harus mengeluarkan 7 yang lain saya bawa casnya terima kasih double ini lo, naik, Biru gini.